Sabu -sabu. Sabu -sabu ya. Ya, <laughs> ya, kita buat ya. Bak. berenang. Ya. Tanam juga. yang ditanam kan ada kan? Di dalam air di, iya. eh, sini. waktu want to Kalau nanti kalau demi konten semua hancur. I'm gonna be my own. I'm gonna coba dulu tes Bocor atau tidak ya? Ini 4 3 2 1 1. Satu. 10. Saya rasa mungkin untuk buah mancing harus punya uh, mini tank ataupun aquarium ya. Supaya uh, bisa memahami tentang ikan yang lagi di dalam air ya. Oke okay, sobat bising, kasihkan terus. Begitu-begitu uh, yang akan kita explorer, kita upload. Dan terima kasih dukungannya. terpantengin terus videonya ya. Apa yang saya upload tetap saya tidak tinggal diam. Oke. Okay. Saya akan terus. Ini uh, inilah akhir dari pembuatan minggu Jadi masih ada kelanjutannya video ini pembuatan praknya nanti gimana desainnya mungkin nanti teman-teman jatuh-jatuh bergitaran ya kita sedikit-sedikit bagaimana bagusnya tinggi atau rendah ataupun bisa meja oke keseluruhannya lagi kita eksplorasi yang pertama jadi video kali ini saya akhiri dulu ya jadi kita mau kemas-kemas dulu selanjutnya kita mau matra lok mejanya Channel ini ya, semoga ini